Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Wa ala alihi wa amma Para pemirsa dimana saja anda berada Kembali kita bertemu di channel yang kita cintai ini Yaitu tongkrongan Kupuk Faidah. Pada pembahasan kali ini Al-Fakir akan Mengulas Dasar-dasar uh, dari Fikih Mu'amalah Para pesa sekalian dimana saja Anda berada Setiap Kita Mau melakukan transaksi Dengan orang lain Kita pasti Akan dihadapkan Pada suatu akar atau menjalin suatu akar. Akar itu apa sih? Akar itu kalau dilihat dari makna bahasanya, jadi ya dilihat dari sudut pengertian bahasa maknanya adalah suatu ikatan. Jadi ikatan antara dua orang atau lebih itu makna makna sebenarnya dari akar. Nah, akan tetapi Akad ini Kalau di dalam fikih Kalau dalam fikih itu uh, Dinisbatkan pada Ikatan atau transaksi Antara dua orang atau lebih Yang kemudian di dalamnya itu Terjadi suatu Seloh Seloh ijab dan kobul Dan kemudian berlaku Yang namanya uh, uh, Pengaruh dari akad Pengaruh dari akad itu apa saja pertama kalau misalkan akad itu dikaitkan dengan jual beli maka terjadilah transaksi jual beli tapi kalau akad itu dikaitkan dengan nikah maka terjadilah suatu pernikahan ini yang dinamakan sebagai akad nah karena akad itu merupakan hasil dari relasi dari dua orang atau lebih maka di dalam hukum Islam nah, karena Islam itu menganut adanya tiga jadi terdiri dari pertama ngopeni masalah Islam, kedua ngopeni masalah iman, ketiga ngopeni masalah ihsan, maka dalam akad itu yang di yang dibicarakan atau yang dituju yang dituju dari terjadinya suatu akad ya selalu mengarah ke ketiga hal ini. Yaitu bagaimana uh, agar suatu akad itu uh, benar secara syarat. Menurut hukum Islam Yang kedua Bagaimana supaya akad itu Tidak bertentangan dengan ketentuan Nas yang berada ya Ketentuan Nas yang ada Dalam Al-Quran Sebagaimana yang dirilankan oleh Allah Terus yang ketiga Dalam hal ihsan, Bagaimana suatu akad, suatu akad Yang sudah terjadi itu Tidak saling merugikan antar sesama Ini Konsentrasi daripada akad Nah, untuk itulah makanya kemudian di dalam hukum Islam, di dalam hukum Islam seseorang yang berakat, jadi seseorang yang sedang melakukan uh, relasi atau melakukan transaksi dengan orang lain, maka dia itu selalu memperhatikan atau tujuan utamanya memperhatikan dari beberapa hal uh, dari akibat melakukan transaksi tersebut. Beberapa hal itu antara lain yang pertama Setelah terjadinya akad harus ada unsur saling rindu nah, Jadi pertama harus ada unsur rasa saling rindu Sebagaimana kalau dalam hal ini, kalau dalam Al-Quran eh, Disampaikan dalam sebuah ayat allahu Ya ayuhallatina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bilbatil illa antakuna tijarotan antarodim minggu jadi antarodim jadi tujuannya adalah untuk menerbitkan saling Ridho kemudian hmm. uh, selain menerbitkan rasa saling Ridho maka dalam akad itu juga uh, diupayakan kalau seseorang sudah menjalin suatu akad maka diupayakan upayanya apa? harus melakukan husnunia di jiwanya harus sudah tertanam untuk melakukan husnuniyah artinya husnuniyah itu bagaimana dia tidak mau untuk merugikan orang lain jadi dia tidak mau untuk merugikan orang lain kalau dia kok sudah uh, ada niatan untuk merugikan orang lain maka akibatnya nanti di transaksi juga begitu jadi akibatnya akan berusaha untuk berusaha untuk uh, mendapatkan keuntungan dan merugikan orang lain nah akad itu harus didasari dengan fondasi ini muslimiah yang ketiga tujuan dari dilaksanakannya akad adalah menghormati hak-hak yang namanya hak-hak kebebasan jadi al hurriyah prinsip al -Hurriyah. Nah, menghormati hak-hak kebebasan ini apakah termasuk kebebasan dalam melakukan transaksi secara total pokoknya bebas begitu saja ataukah ada ada panduan dalam ini, uh, para para ahli ekonomi atau para pakar ekonomi membagi menjadi dua. Yang pertama, yang dimaksud dengan al-khuryah di sini, ya khuryatul akdi, jadi kebebasan bertransaksi dengan orang lain, asalkan dengan niatan tidak saling merugikan. Yang kedua, yang kedua adalah, eh, uh, jadi ada sebuah koitah al-aslu fil-uqudi ibahah ilama dalat dalilu ala tahrimi Jadi hukum asal dari menjalani suatu akad itu adalah hukumnya adalah ibahah Kecuali kalau ada dasar yang menunjukkan suatu keharuman Nah Prinsip kebebasan yang dibagi menjadi dua ini Nanti imbasnya akan sangat besar sekali Di dalam perjalanan transaksi Untuk berikutnya dari Tujuan dari dilaksanakannya transaksi itu adalah uh, jadi Berusaha memberikan batasan Bagaimana suatu akad itu terjadi dan berlangsung sempurna jadi dan berlangsung sempurna sempurna maksudnya sempurna itu dalam hal apa sempurna itu dalam hal secara secara fikih itu tidak ditentang terus kemudian yang kedua sempurna dalam hal dalam hal relasi sosial itu tidak saling merugikan tidak ada yang merasa terpaksa terus yang ketiga terjadinya apa, relasi antara dua orang yang saling berakad ini Nanti tidak berbuntut pada suatu permusuhan eh, Inilah prinsip-prinsip dasar dari melakukan suatu akar transaksi Dan ini harus senantiasa dipegang oleh seorang muslim Jadi tidak peduli apakah dia itu seorang apa Seorang anak kecil yang melakukan transaksi itu Atau dia seorang yang sudah balik Apalagi yang menguasai tentang Dasar-dasar hukum, hukum Islam Bapak Iresah Sekilas dulu Untuk masalah pengertian akad Insyaallah akan kita sambung kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh